Rahasia tadi dilakukan dalam Ah Betul, jadi agenda dari Polsek Mojagung setiap hari minggu, khususnya anak sekolah, di pas itu rawan terjadi balap liar, oleh sebab itu tadi kami agendakan, kami rencanakan untuk e, rahasia balap liar gabung dengan Polres dari Sat Samapta, dengan seluruh anggota Polsek Mojagung, dan setelah sahur, memang di situ banyak anak-anak muda, khususnya yang suka balap liar. Mereka akan melaksanakan aktivitasnya balap liar, sehingga kita antisipasi dengan melakukan beberapa kegiatan penindakan dengan melakukan, eh, mengamankan mereka untuk kita lakukan pembinaan termasuk terhadap eh, kendaraannya kemudian. Dampaknya terhadap masyarakat selama ini seperti apa, Andan? Nah, memang. Masyarakat cukup resah dengan adanya balap liar ini. Kenapa? Karena memang eh, dengan adanya balap liar ini cukup membahayakan baik dari pengguna jalan lain maupun bagi pembalap liar sendiri, khususnya pengguna jalan lain. Dia nggak tahu apa-apa, lewat tahu-tahu ada yang mencegat, menghentikan, sehingga mengganggu perjalanan mereka. Hasilnya seperti apa, Nama? Nah, hari ini kita amankan sekitar 25 kendaraan. Ya tentunya dengan spek yang tidak sesuai dengan standarnya kita amankan, kemudian akan kita lakukan penindakan, kemudian akan kita keluarkan setelah lebaran. Impuan kepada masyarakat? Ah, ya, jadi impuan kepada seluruh masyarakat. Mohon kepada seluruh masyarakat, kepada anak-anaknya, kepada adik-adiknya, untuk dikasih tahu tidak usah datang ke mengikuti aktivitas di apalagi balap liar, memang impuan seperti itu. Kenapa? Karena tentunya itu melanggar ya melanggar hukum kemudian termasuk nanti sound system menjelang lebaran kami bo juga jangan pagi-pagi arah-arahan di situ sehingga mengganggu jalannya eh, perjalanan orang yang baik mau mudik mau eh, beraktivitas mau kerja mereka akan terganggu mantap ya 中文字幕志愿者李宗盛<作 drinkinghilats> Ini ngoro ndaluk. Hah? Ora ngoro What's up? Water! Hello, Gosh Foray